Cik, cik, cik, cik, cik. balik lagi bersama Tom Spin hari ini kita akan review game Get of olympus ya seluruh kita bawa modal rollingan saja 27.000 ribu modal-modal receh, receh, receh ini modal rollingan mingguan seluruh langsung kita gasken aja cari profit-profit manisnya ya seluruhnya kita coba main di bed. berapa enaknya gold tipis 800 enak boleh ya hmm, 800 dulu hmm, ntar dulu 800 bolehlah gas aja kita main di 800 kita coba quick 50 kali. Oh yang bertanya kita main di mana kita main di RTP 8000 bosku. Situs terkacau tersolid Sandero Jaga Dunia akhirat di sini WD berapapun pasti dibayar lunas bosku. Karena di sini situsnya terkacau tersolid Sandero Jaga Dunia akhirat dan pastinya seluruh cuma di sini kalian bisa menemukan RTP game live tanpa embel-embel, tanpa kan nggak kayak situs lainnya cuma tempelan doang, kalau di sini tuh relax dulu, relax per detik per menit naik turun sesuai dengan rating gamenya. Jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 pastinya. Untuk linknya saya taruh di pin kalau mainnya, dulu ya. Yang bertanya kita main di man, eh, kita main di RTP berapa kita? Tadi main di RTP 92 bosku kartep hijau semoga ada JPJP -JP. manis ini penggunya konekin dulu boleh? penggunya konekin aduh atas cincin kasih asik nih mm hmmm lumayan lah ya enam 6666 Hmm, combo-combo petir-petir mantep nih ini billing biasanya kalau petir petirnya tuh sama tetahnya kayak 655 hmm, tuh biasanya boboh ada guri-guri nyoy gitu loh kita coba saksikan bersama-sama saja ya seluruh ya hijau konekin dulu mantap kuning musul dua lagi boleh turun merah dulu dong aduh gendangnya sayang nih eh main-main-main-main semoga dia dari kasih profit lagi ya seluruh ya ayo kasih yang manis kasih yang gurih kasih yang mantap lagi ya main modal rollingan itu agak enak sih enaknya gini kita main tanpa beban karena cuma modal rollingan doang toh aduh anteng kali hukus uh, uh, kasih dong yang manis-manis hukus -manis. Uh, atas jelas kasih petir hmm, ya bangun lalu sudah mulai turun dari 100 ribu tadi kita dari model tujuh ribu naik lagi, turun lagi dan sekarang dikasih naik lagi semoga kita dikasih naik lagi ya ayo kasih yang mantap-mantap kasih yang enak-enak kasih yang gurih-gurih Hmm, bawa rollingan tuh enak yuk atas gelas kasih petir nggak aduh sekitar dua biji doang ayo sekitar dua ayo ayo sekitar dua biji dua bi guitar kita naik dua ya ke 2400 kita berber -ber nih karena ya, kita pengen mencari profit lebih nih, jadi agak berber berperan berpikir. -ber -ber -ber -ber ah, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, adalah si tes tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, petir, -petir merah. Boleh, boleh boleh kasih yang guri guri juga boleh usah ya Ayo, us. Us. Petir gimana aduh malas sekali. Ayo, Saldo sudah mulai menipis. Atas kelas kasih Petir boleh. nggak mau Anjir Ayo kasih Kasih kasih yang manis-manis pandi. Manis. <SISIS> mau juga udah. Hmm. Hmm. Hmm. Ya, hmm. hmm. Kita geser-geser ya seluruh kita coba. uh set atur nafas, kita coba 30 tuh. kalau mencari profit modal dipis tuh rada rada susah seluruh, rada rada bikin pening semoga kita dapat free spin yang berisi ya, us kasih free spin ya us Nyah, gini loh us kasih free spin ya, us, ya. kita pantai pantai pantai ya us kasih paham kasih nikmat kasih tahu kalau eh titik terkacor cuma di rtp-8000 wos kuzi diserti kacor tersolid santai ujabat dunia harap tuh kali ini konek kami lagi usus ntar aduh empat biru boleh kasih biru hmm main merah satu lagi itu nanggung banget aduh nanggung merah nanggung hmm, gapapa gapapa -apa, apa, apa lanjutkan tuh empat lima ngepon kuning boleh biru boleh biru dulu, ungu, ungu konek nih, Aduh cincin turun dong, cincin turun dong, tuh, nabung semua gelasnya, hijanya, hijau susah sih, tuh, jadi tuh, ungu waduh, tuh, tuh tuh tuh, ungu perasa tuh kuning berang hmm, satu, nambung-nambung terus Uus, kasih yang manis. Uus, kasih manis us, kasih pecan terbaik us, nggak mau juga, merahnya boleh. Hmm. aduh tuh tuh tuh tuh tuh tuh konekin dulu lumayan ayo yang manis lagi aduh konekin nah merah boleh selalu biru langung kali kos. Langung angguk nang nang. Oh, di kali. Hmm. Duh, merah jadi dong. Merah dulu jadi hmm, lumayan 7000s lur. Hmm, mantap 31000s lur. Kuningnya sekalian. Ah, dia enggak mau 31 kali 21. Mau kok abis bau motor ngolengan. Dua puluh tujuh naik 800 ratusan nih. Jadi hmm. auto kabur langsung gak pakai lama gak pakai rem, gak pakai rem langsung gas. Dan kabur ini, kapan lagi dikasih profit? Momen-momen kayak gini itu semua sekali doang, sur Dan selalu saya ingatkan ya, seluruh ya, buat kalian semua selalu tanyakan WD utamakan profit ya, seluruh ya. Jadi jangan selalu terpaku dengan JPJP -JP gede asal profit, asal ada kesempatan WD langsung gaskan WD saja. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Bye-bye.